Oke okay, selamat datang di video pertama channel ini kali ini kita akan coba install Linux Oke okay, jadi instalasinya nanti ada di virtualbox Jadi kalian bisa install virtualbox dulu, dulu kalau ingin ngikutin dan ini saya udah install virtualbox Oke okay, ini terbuka Oke okay, sebelumnya ya tentuin dulu uh, bah, Untuk lokasinya Nanti saya bakalan taruhnya di sini sih Ini ada space 37 giga Tapi nanti Coba kita pakai 30 giga aja dah Tidak ada 30 giga full untuk OS Linux Tapi sebenarnya nggak butuh segitu juga sih Yang banyak itu biasanya Uh, itu home bagian home itu aja home itu adalah uh, data dari user tapi untuk sistemnya sendiri kayaknya 15 cukup ya langsung aja coba di masuk ke virtual box nah ini tekan new Oh ya sebelumnya ya tentu saja download dulu linuxnya downloadnya di dimana ini aku buka Chrome Oke nah Linux yang bakal diinstal kali ini adalah lubuntu ini katanya ini ringan banget tapi kalau Linux yang terpasang di sistem saya ini ini Ubuntu Ubuntu biasa Ubuntu Baji itu lumayan berat tapi ya tak coba aja lubuntu dan ini nanti bakalan diinstal di virtualbox ya coba jadi versi saat saya buat video ini yang LTS itu 20.04 ya. tapi nanti kalau kalian nontonnya agak lama dari ini mungkin LTS-nya udah berubah nggak 20.04 mungkin ya nah, kali ini 20.04 jadi ikutin perkembangan aja dan saya rekomendasikan LTS yang nggak LTS juga ada sebenarnya 20.10 tapi downloadnya yang ini aja mending yang LTS long time support Oke okay, ini tinggal download ini jadi cuma ada satu uh, versi yaitu 64 bit ini, ini ada nggak ya, itu minimal requirement saya coba minimum requirement Ubuntu 20.04 Oke okay, mungkin coba cek di Itvos. Oke okay, pastikan sudah terrecord terus oh ya. Oke okay, ini pakai LXQT desktop manajernya. Oke okay, jadi yang lama pakai LXDE kemudian yang baru pakai LXQT. Apa itu ya? Gak tahulah <g lanç> Pokoknya pakai aja. Oke. Okay. Ya, mungkin di bawah oke uh, oke okay, okay. testing next conclusion oke okay, ternyata gak ada sistem requirement -nya. oh ini nih aktif sistem very low 340 mb wow di sistemnya cuma makan RAM 30 340 mb sistemnya ini beda sekali ya dengan tapi nanti coba jadi kita coba aja Apakah benar segini atau uh, lebih besar atau lebih kecil malah untuk sistemnya wah ini keren banget untuk programming oh, lancar nih. kalau sistemnya masih gini apalagi RAM 4GB atau 2GB ini sangat membantu pakai Oke oke okay, tadi downloadnya tadi disitu tadi jadi di Google keyword-nya adalah Lubuntu 20.04 masuk ke situsnya Lubuntu. Kemudian nanti pilih download, kemudian pilih yang 20.04. Itu ada satu versi 64 bit. Dan ini kemarin saya coba di Intel Atom ini work work juga. Jadi Intel Atom itu kan arsitektur eh, arsitektur yang 32 bit ya ternyata juga tuh work pakai 64 nih jadi intinya ya coba aja kita <laughs> ya, coba aja ini jadi instalasinya ya bisa di mesin langsung atau di virtual blog nah karena kalau install di mesin langsung nggak bisa di record dan perlu restart ya jadi installnya di virtual book aja saya tapi kalian bisa di Langsung di langsung diri ini laptopnya langsung juga bisa. Oke, okay, ini sudah saya buat namanya Ubuntu. Oh, janganlah lah. Ubuntu. Kemudian mesin foldernya nah ini diarahkan ke lokasi yang ya terserah lah pokoknya space-nya ada. Hmm, ini masuk ke sini, sini tadi. Ini ada space 37 GB. 37 giga tadi okay, ini otomatis tipenya linux ini versinya Ubuntu nampak Oke okay, next Oke okay, pilih ram hmm, 4gigajalah okay, recommended nya 1giga enggak <laughs> lebih ya 4gigajah ramnya fisik 12 nah nanti 4giga khusus untuk ini si box yang Ubuntu Oke okay, lanjut create artis oke okay, kita create create virtual disk now oke okay. pakai VTI oke okay lah dynamic boleh nah ini recommended 10 tapi kita ganti 30 viga lokasinya udah bener coba create oke okay. sip <laughs> Oke, okay. tadi artis sudah. Nah, yang selanjutnya adalah kita load file file instalernya. Jadi masuk ke setting. Jadi, ini pilih ini dulu, buntunya dipilih. Waduh, keklik dua kali. Bentar. Okay, jadi klik dua kali itu run. <gulitnya> satu kali. Ke setting. Kemudian ke storage nah di sini ada ide kayaknya ide enggak butuh cari mau apa aja eh disata tambahkan optical optical itu nanti kayak apa Siti dan ini et aja dan ini dimasukkan file hasil downloadan nah ini tadi sudah saya download dan filenya nya nih lubuntu bentuknya ini Oke, masukkan sajalah lah. Just, nah oke. Okay. Eh, coba cek yang setting-setting lainnya. USB, oke okay. USB versi 2 hmm, Oke, okay. networknya NAT, oke okay. Network address transceiver. Audio nya ya udah biarin default. Oke, okay, kayaknya udah. Video memory, hmm, ya udah gini aja enggak butuh VGA yang kenceng juga Hai enable evi enggak usahlah Oke kayaknya udah oke langsung saja start apakah berhasil booting atau enggak Oke ternyata berhasil nah ini pilih terserahlah ini kalau pengen bahasa Indonesia saya Indonesia tapi kayaknya karena translate-nya kadang ngaco ya udah Inggris saja eh langsung start Oke okay, ini saya maximize Nah ini ada checking file system Nah kalau kalian pengen dual boot, bisa enggak bisa Jadi nanti di awal ketika laptop start itu nanti Bakalan ada dua pilihan Itu bisa Pilihannya masuk ke Linux atau ke Windows Gitu bisa sih Caranya ya Awalnya itu harus itu sih, harus buat partisi khusus. Gitu. Jadi nggak boleh tercampur sama Windows itu. nah Ini OS-nya itu. Jadi ya tampilannya ya gini. induk itu identik dengan command line. Gini, seperti itu. Oke, kita tunggu. Ini masih loading. nah ini tampilannya seperti ini ini coba screen, Oke ini tampilannya masih ya bentuknya persegi oke langsung saja di install ya, ini ada installer tuh dan disediakan installer oke ini welcome ini pilih bahasa ya udah gitu aja American English tapi kalian terserah lah mau bahasa apa ini time timezone Uh, Indonesia ada di sini. Nah, ini saya ada di, uh, di zona Jakarta ya. Saya pilih Jakarta. Ini terserah. Sesuaikan dengan lokasi kalian. Pilih Thompson sudah. Next, kalau keyboard ya sesuaikan juga. Kalau saya sih standar ya. Ini kuarti. Eh, okay, next. Nah, ini yang penting kalau tekan ini biasanya datanya hilang semua enggak uh, datanya hilang semua sih ada data yang hilang itu biasanya saya pakainya manual jadi biar saya tahu uh, partisi mana yang bakalan dipakai oke okay. oke okay, ini baterai ternyata dulu nggak gini dulu sih logo baterai sih, sekarang buletan ya ini beda uh, kok tadi nge-close Cresca Coba gimana tas manager kontrol ada Oh di virtual bug harus pakai ini geng Mana ya? input input ipod control outel nah ini ini installer mana ke nih waduh ke close. eh coba diulang oh ini kayaknya harus dicas sistem not plug in the power source Jadi okay. okay, kalau di laptop mungkin harus dipasang charger statusnya nah ini udah charging oke okay, coba tulang tadi Jakarta Oke okay, default manual next nah gini loh Nah, ini ini masih kosong, tuh oh, ini langsung create, kah? Oh iya, langsung create. Oke, okay. oke, okay, apa nih? Oke, okay, MBR tadi kan Evi karena ini evinya nya enggak ada tadi, gak saya tentang. Kayak MBR dan ini tentunya kalau awal-awal sih enggak udah anu, udah tercreate gitu. Kalau awalnya MBR ya, berarti udah otomatis MBR oke ini terjadi lalu ada free space 30 oke Yuk, yang pertama ini saya akan buat partisi sistem partisi sistem itu sistemnya harus x 4 jadi NTFS atau apa nggak bisa coba ext 4 Enkrip kau salah nanti lupa apa, password malah bingung kan mohon nah ini pakai yang slash doang ini adalah file sistem kayaknya udah flex ya udah lagi nih size-nya jangan banyak-banyak lah uh, mungkin 13 Giga Ya, udah 13 giga aja atau 14 ya oh, 15 kalian <laughs> nah eh tapi nanti ada swap lo swapnya nanti paling nggak ada 3 giga berarti tinggal 27 kalau bagi dua sama yu. data user ya berarti berapa ya eh 27 sih 27 ke ya 13 13 500 an ini 13.000 Mega ya udah gini aja Waduh ini nya nggak kelihatan dikecilin nah ini ada oke okay. oke okay, ini udah terbuat ini untuk sistem jangan create lagi ini untuk home jadi kalau bisa ya data user itu dipisah dari sistem ya biar kalau install ulang itu enggak ke -delete itu am, biar aman aja di Oh, tadi ada format gak sih? Oh, enggak ada. Sudah otomatis ke format. Ya, ini home ini ext4 aja biar bisa ubah-ubah permission. Kalau NTFS gak bisa diubah. oke. Ini oke-nya okay Jadi ini harus saya kecilkan oke. Ini ada ini ada root the home. Nah, ini free space untuk untuk swap. Dan kalau SSD sih dulu enggak bisa, tapi sekarang kayaknya bisa pakai swap. Linux swap. Swap itu nanti kalau misalnya RAM-nya enggak cukup, misalnya 4 GB, tapi yang udah uh, apa semua program itu running uh, 6 GB misalnya. Nah, itu yang 2 GB nanti di backup dulu ke swipe gitu jadi ini bukan ya bukan virtual ram sih kayak membackup RAM gitu loh Kalau enggak cukup di backup dulu ke sini nanti misalnya atau aplikasi mau jalan lagi ya aplikasi yang yang mas yang enggak jalan ya di backup dulu terus yang sekarang dikembalikan yang mau jalan dikembalikan jadi ya enggak mempercepat juga tapi untuk mengatasi biar enggak gitu. itu nya swipe Partition ya udah primary aja semuanya primary Oh iya tapi ingat ya ini partisinya adalah mbr maksimal 4 primary atau 13 primary satu extended tapi karena ini cuma tiga ya udah gini aja amanin flexnya perlu enggak ya enggak perlu sudah coba Oke okay ajalah ini kan tipenya udah Linux web Oke okay, ini udah install bootloader lah di sini aja SDA Oke okay, jadi ini SD ini Apa ya semacam pilihan harddisk lah Nanti kalau harddisknya ada dua nanti ada SDA ada STB Kalau tiga ya nanti sampai SD C gitu Ini diinstall aja Next Oke okay, masukkan name Nah uh, ya apa ya ya udah nama asli ini aja deh yaudah, nama PC ya udah betul password ya terserah lah yaudah, angka aja 123456 biar gak lupa login otomatikan enggak nggak kesalahan ini langsung aja next oh iya itu lagi notifnya belum di lagi Yeah. Oke. Okay. Notif udah ditutup. Oke, okay, ini next. oke okay, ini semacam apa Konfirmasi. Ya udah gini, langsung install aja. Insta eh apa ini? salur pun installer yurtis Oke, okay, install jadi kalau tadi misalnya partisinya salah tenang aja itu belum di -apply. apply nya pas mencet install itu tadi nah ini baru dia play create terhentian nah creating gitu dan ini akan memakan waktu yang lumayan ya, ini coba sengaja sih berapa sih itu yang eh, ram yang tersisa waduh Yusutnya <laughs> 500 MP, keren gak sampai satu giga loh wah ini kalau gini bisa banyak nih visual studio Code lancarnya lancar nih studio Code itu kan enggak ya satu giga wah apalagi chrome <laughs> 2 giga gak. paling worst kan dua giga oh, bisa 4 giga sih ya 2 giga lah masih sisa dah ini ini cuma pakai 500 misalnya Chrome 2GB 2500 kalau ini tadi RAMnya nya 4GB kan masih satu setengah masih longgar tuh lumayan enak-enak juga tuh pakai lubun tuh mungkin ya tampilan ya ya gini-gini aja tampilan tapi kalau yang penting performa ya ini cocok dan kenapa ini saya udah ada linduk kok install linduk lagi ya karena uh, ya ini khusus untuk youtube lah <laughs> Linux jadi kalau yang tadi yang linduknya udah jadi udah di -setting, setting nah nanti takutnya nggak sama kan ya karena masih tanya lah ini kok enggak bisa disitu bisa jadi ini ya diinstall dari awal aja jadi nanti yang di youtube ya pakai linduk yang ini aja begitu ini apa aja sih ini oh ini ada oh ini network yang wifi wifi tapi kalau di virtual work ada wifi <laughs> wired connection yaitu semacam LAN khusus bisa konek internet harusnya coba ya sambil nunggu itu ini bakalan lama soalnya oke okay. ngopeng ya bisa ya ngopeng oh bisa Oke ini connect kan ngeping Google ini nyambung Dan ada pingnya ini 140, nah Jadi ini Dah konek internet Jadi kalau Ini laptopnya konek internet ini otomatis Yang di virtual Otomatis konek juga Ya ini harus sabar ya bakalan lama Dan ini lamanya ya sesuai kecepatan harddisk Artisnya kenceng ya, ya kenceng, apalagi SSD ya, mungkin 5 detik dah 100 persen, <gatau> Nah ini kalau di sini kan artis cuma speednya 60 hek, oh iya tadi downloadnya, kalau pengen tahu size-nya itu 1,7 tujuh GB, tadi download, download image-nya yang dari Ubuntu tadi, disiapin kuota segitu, kalau pakai kuota tapi ya enggak segitu juga sih nanti bakal ada update-update nambah lagi tuh dan ini gimana ya update-nya itu ya, ya install aplikasi ya rata-rata online kayak semacam Playstore di Android gitu loh di ya installnya enggak ya kebanyakan dari itu dari repository atasan anu si lubuntu langsung kayak ya, Ubuntu juga sih banyak di pasto Yang pihak ketiga juga, banyak. Tuh. Jangan di Oh, ini apa ini? Oh, ini desktop. kita sediain 4 desktop di Ubuntu. Ini bisa tambah kayaknya Kalau di yang ini sistem ini yang Linux yang saya pakai sistem bisa, bisa. Sampai 10, waduh Banyak sekali. Bisa gak ya? konfigurator switcher ya, ini sambil coba-coba lain nunggu lama oh, Oke okay. nggak bisa kayaknya udah di -plot 4 ya kan ini emang desain untuk performa sih kalau desktopnya banyak ya pusing ini aktif desktop 1 dan ini kayaknya bisa full ya kayaknya nggak tahu sih bisa nggak yang full screen ya nanti coba ajalah kalau udah ke install ya nanti sambil setting-setting gitulah ya dilindukan harus pinter-pinter mencari solusi juga. itu Google tuh dan dilinduk itu kayak lebih custom gitu loh jadi Dibandingkan dengan yang lain, sistem-sistemnya itu bisa dikonfigurasi di custom, ya terserah gitu. Ini lama sekali sih, configuring locales. Ini harusnya kan cuman itu, cuman set time aja. Ini lama ternyata, dan nggak bisa dilihat detailnya sih kalau yang versi lama yang 1804 itu ada detailnya, itu ngapain ngapain tapi ini cuma progres doang 52 persen tapi ya cobalah sambil nunggu explore-explore aplikasinya ada apa aja. ya ini kita ada dikasih ARK ARK itu winrar winrar nya lah intinya arti manager yaitu bisa nanti buka Winrar, buka zip error itu nanti harus itu harus ada tambahan apa tambahan ya semacam tambahan aplikasi uh, library lah enggak default ada tapi sih udah bisa seven Z target Zib itu udah bisa ini ada oh text editornya fighter dulu kayaknya gedit sekarang keing weh keren Oh ya oke okay keren nih ada tabnya soalnya bisa nyetap ya kalau misalnya new dan nah uh, di semacam tab-tab itu discard oke okay. kalau close semua oh enggak langsung close jadi tabnya yang close doang ya yeah, bisa new keren-keren okay. ini bisa kalau warna bisa berwarna gak ya kalau ngotek kodingan coba ya ini untitled save di dimana mana desktop aja nah ini tenang aja ya kalau nge-save-nge-save -nge di ini kan masih posisi di installer ya Jadi kalau nge-save sini itu enggak enggak bakal permanen kalau tidak saat hilang nyimpen mungkin HTML aja coba sih wih keren sih berwarna nah ya misalnya body nah ya lumayan lah ada warna-warnanya tapi nggak ada untuk komplit ya jelas lah ini kan tag editor dan ya ini keren coba yang lain lah nggak HTML coba c misalnya udah di stop oke okay eh uh, in club Iya buh wow, berwarna ternyata iya yeah, stream oke okay. wih lumayan Oh wow, ini kalau main kalau nama fungsi wah ini kurungnya juga ada itunya ada kalau -like nama fungsi udah otomatis italik di nol wih return tebal sekali coba caut Oh yes okay. ya ini enggak ada atau warnanya ini cowok juga enggak ada warnanya uh kalau string warnanya hijau kalau online enggak ada oke okay, lumayan lah untuk text editor kalau misalnya males buka VS code ini ya kalau biasanya kalau, kalau satu file doang kan males juga, nggak VS Code berat ya pakai ini lumayan membantu lah ada warna-warnanya oke okay, keren ini udah sampai 93 persen oke okay, next oh ini ada education apa aja <laughs> education ini <laughs> di pdf mati itu excel gitu mas education <laughs> itu harusnya office sih di office ada di education ada oke okay. ini apa nih trocita yang di versi lama kayaknya enggak ada nih emailnya kayaknya pakai aduh lupa ya ada lagi lah kan ini ini irc oke okay. <laughs> irc masih ada ya yeah, buat kalian yang nggak tahu irc ya di irc itu ya semacam sosmed tapi bisa teks doang sebelum Facebook lah kayaknya tahu seumuran Facebook ya jadi itu kayak aplikasi tapi bisa ya subscribe dulu ke grup itu nanti bisa itu bisa ya chattingan tapi teks doang gambar enggak tahu sih sekarang bisa gambarnya sudah <laughs> lama ditinggal dan kayaknya nggak pakai HTTP deh itu portnya ya port khusus sekarang masih masih ada harusnya yang pakai IRC orang-orang yang ya orang-orang dulu itu masih pakai IRC harusnya sekarang dan nah, ini aja masih ada nih klien IRC-nya ya, harusnya ya servernya masih aja. dan servernya itu enggak satu ya kayak gimana ya IRC itu ya itu semacam anunya ada sih aplikasinya aja sih RC. jadi servernya pasang perusahaan mana itu ya setelah buat server ya sendiri juga bisa nanti ya tinggal kasih hitungnya semacam ID lah atau apa itu di subscribe terus bisa tuh chat grup itu bisa karena lihat sih apalagi ya k 3 Oh nih. ini enggak tahu sih kok masih kepakai ya sekarang udah nggak zamannya sih kayaknya si DVD <laughs> ini nggak apa, -apa iya sih, daripada bingung ya udah setiain aja sama ini ini ada bus audio volume control nah ini penting banget nih untuk kontrol audio ya ini nanti kalau misalnya aplikasinya banyak oh ini ada di playback kan nanti nah, karena ada aplikasi banyak nanti tampil semua di sini bisa diatur volume per aplikasi nanti dari playback lempar ke output device. Nah, ini nanti bisa banyak, bisa dipakai bisa pakai enggak cuma ini, enggak cuma hardware nanti bisa dipakai dengan misalnya virtual audio. Nah, itu. nantilah. Nah, biasanya saya pakainya itu itu pulse, pulse effect gitu. Jadi, dari playback dilempar dulu ke pulse effect, nanti di sini atau pulse effect, kemudian baru dilempar ke sini. Plus nanti ya gunanya untuk ngatur efek dari itu audio kayak EQ kemudian apa kompresor kemudian apa, wes banyak lah bukan? Ini paku control itu gitu, input device kayak gitu, input device itu dari mic kemudian dilempar ke recording. Nah nanti misalnya ini ada aplikasi yang butuh mic nanti tampil di sini kayak Chrome misalnya buka Google Meet nanti di Chrome-nya langsung muncul di sini ini ada configuration ya udahlah gak penting itu Macro Control tuh untuk itu untuk atur volume tapi ya kalau volume global ya di sini aja nah ini bisa diaturatur bikin kalau pengen per ya di sini di playback nanti banyak ini sudah sampai waduh sudah sudah dan oke okay, dan oke okay. ini restart ya sih nah ini kalau loading ini tinggal Oh please remove installation medium and presenter terus di remove Wah, ya gimana nggak bisa ini optical disk enter langsung enter aja Oh bisa uh, ntar di power off dulu Oke okay. itu artinya installernya harus dilepas menjadi installer Oh ini VDI oh ini udah otomatis hilang ya udah. yang VDI itu harus bisa ya, tadi yang image sudah otomatis lepas ya, langsung start Coba Oke okay, virtual box 6.1 sebenarnya yang ada yang versi baru ya. tapi usb-nya nggak jalan ya dia downgrade aja yang versi baru kan belum tentu bagus juga <laughs> Ya, ini kalau loading gini bisa kalian pencet arah dan ketahuan nih loadingnya ngapain? pencet arah lagi balik ke ini, pencet arah lagi, nah. nih dev sda 1 clean, oke. Okay. nah itu loadingnya kelihatan ngapain aja, inisialisasi network manager, kemudian apa, aduh banyak lah dan sekarang udah di posisi harusnya sih home apa session pemilihan session harusnya apa pemilihan user nah lumayan keren tapi kok gak full screen cobalah apa tadi 1 6 Iya. Lama ya ternyata. Oke, dan ini sudah masuk ke Ubuntu. -nya. Oh, apa ini? Power management you are running LXQT power. Oh, di LXQT ada itunya, power manajemennya Ya, coba lah Oke, ini <laughs> belum apa-apa udah upgrade. Ya udah nanti aja jadi nanya di sini ya itu ya update bisa di enggak harus enggak harus otomatis kalau pas kota enggak ada ya udah gak usah update upgrade itu ya update software ada software sama ini linuxnya juga kayaknya ada apa When in power low Then kalau power low lah ini karena di besok ya enggak usah ngapa-ngapain ngeslip juga ya masa virtualbox sleep yang selesai nanti sistemnya aja jual nanti ini bisa bisa suspen suspend itu sleep hibernate itu ya ethernet, it. saat turn off monitor gabut banget turn off monitor kalau baterai low tuh eh, ujung juga mati nah, level low ini bisa diatur low-nya tanggap dia low itu berapa persen Oke okay. keren warning Oh warning kayaknya itu deh kalau udah persen, otomatis kayaknya, enggak otomatis, masta langsung itu, nggak langsung off. Jadi ada warning dulu. Tindol kan bisa nih harus Tapi ya, ya pas kerja lupa nggak colokin ya langsung mati ya gimana? Ini warning berguna banget sih. 30 detik lumayan lah buat nancepin. Ini lit, apa lit tuh? Gak tahu apa ini. Oh lid itu oke oke tahu lid itu kalau di laptop itu ada buka tutupnya nah kalau ditutup itu ngapain turn off monitor biasanya baru gak. jadi lid itu nah itu kalau ditutup ngapain laptopnya ditutup itu Apa? idle oke ini itu nah, kayaknya gini idle kalau dibiarin Oh, ini bisa dikasih action ngapain? Ternoh monitor kalau udah 15 menit. Oh ini satunya ada secondnya Lebih akurat tuh. <gifat> Buat apa second? Dijadiin 30 second bisa enggak? Agak but sih, ngapain? 30 second dia mati. <gifat> ya hemat baterai. <gifat> ya enggak lah. nggak gitu juga. Oke okay, itu konfigur. Itu tadi kalau ngakses di mana ya? enggak ada ya di setting, setting ini preference, kita setting, oh di sini power management, oke, okay. itu, jadi khusus ada di lxgite setting, ah ini monitor settingnya, nah resolusinya, aduh kok gak ada sih, coba, <laughs> lumayanlah tapi enggak ya mendekati lah. Ini yang asli kan 1366 768 ya. Ya selisih 6 pixel di width Ya enggak ngeblur juga sih aman. Advance refresh rate wuduh 60. 60 FPS ini. Eh, hazard sih. akan FPS. FPS-nya ya enggak tau. Ini virtual. Oke, virtual. Apply. oh udah di-apply tadi. Yes ya nih dual screen oke okay. keren tapi ini kalau di desktop asli atau dipasang di uh, apa namanya mesin asli sih enggak di virtual begitu biasanya soein harusnya harus uh, dari awal install itu hanya soein enggak 800 600 udah auto detect drivernya oke okay. ini udah udah kelar installnya Eh ya tadi cek ram, ram itu penting. ayat oh, untuk buka terminal itu bisa ke sini. Terminal itu ya command line itu. Aduh lupa lagi dimana mana nah, ini sistem tuh mungkinnya nanti ke terminal. Tahu singkatnya kalian tekan di keyboard control alt dipencet bareng kemudian tekan t. Oke. Okay ctrl alt ya terus T. Oke ini ada nama user nama-nama apa ini nama PC mungkin coba free cek air uh, kondisi RAM wow, masih berantakan cukup ini saya besarin nah oke okay. ini totalnya tadi 4giga ya oke ini 1000-1004 seribu, seribu giga is <laughs> serius 400 mb-nya kondisi idol-kondisi idol ini 400 mb-nya masih 3giga 3 kaki oh, buat ngapain itu? ada swabnya swabnya itu tadi disetting 4giga dan masih nol karena ya RAM nya masih cukup katanya di swab keren sih ini kok kayaknya enggak usah tanya dah kursi ya, langsung kursi <laughs> bales nanyain oke okay, ini ini bisa tab, mana caranya Oh file new tab witty, keren bisa new tab Oke okay. ini, ini udah ke -install. nah langkah selanjutnya tentunya mengupdate software-software dan ini pastinya banyak yang enggak update nah ini ada ini ya perintah administrator usernya itu root nah itu pakai sudo. administrator itu biasanya buat yang intinya mengubah sistem lah perintah yang mengubah sistem nah ini misalnya nih ini mau update aplikasi itu pasti ubah yang diubah juga sistemnya harus nah, pakai sudo. Nah perintahnya gimana ya ini di, kalau di ini lu bantu pakai apt space update. Ini enggak pakai sudo ya? Coba lihat. Nah ada error permission denied. Nah jadi kalau misalnya ada script, -script yang kayak apa ya itu nanti men membuat uh, ya kalian nggak tahu terus tiba-tiba buat sistem itu aman lah kalau nggak disudo Tuh, jadi sudo itu kalau bisa ya buat ya udah ngerti itu loh itu ngomong ngapain perintahnya ngapain nah, sudo apa update nah ini seru masukin password kalau pertama kali ada di terminal ini kalau kedua kali misalnya nggak sampai terminalnya di close kemudian masuk lagi baru masukin password lagi biasanya gitu ini dah update ini update ini update itu ya update listnya doang ya. istilahnya repository sih jadi kayak itu you know, list jadi yang repository terdaftar repository itu apanya ya semacam uh, itu apa ya kumpulan kumpulan itu lokasi software lah ini nah ini ada di sini ada di ini yang dihit itu empat repository jadi ya ini ada di sini nih ngambilnya aplikasi dari sini nanti ada bakalan ada aplikasi yang yang enggak ada di sini jadi harus ditambahkan harus uh, didaftarkan dulu repository nya nah update, -update itu digunakan untuk download listnya doang itu list di sana itu versinya aplikasi ini versi berapa gitu di server ini nah ternyata setelah di update tawan 227 package can be upgraded jadi 227 package yang ada di ini komputer ini masih kalah apa versinya di bawah yang di server nah itu bisa dicek di sini ini apa aja yang perlu di upgrade tapi biasanya enggak nggak penting juga sih ngecek ini. ini banyak juga oke cara update aplikasinya menggunakan apt upgrade dan ini karena ngubah sistem pakai sudu. Tuh, nah ini ada bakalan ada pertanyaan nih. Ini bakal butuh berapa berapa downloadnya. Nah ini siapin aja kuota segini. Kalau nggak pingin download semua, misalnya ini ada update banyak, tapi saya cuma butuh. Ntar tadi coba apt-list-upgradeable. Wah ini saya penting banget nih peril tapi enggak ada kuota untuk update semuanya cuma pengen update perol aja itu bisa caranya adalah sudo apt ini install nanti install apa peril nah, itu nanti yang diupdate update peril doang nah peril butuh 8 Mega ya enggak peril doang sih peril sama yang library yang dibutuhkan ini ada libperl dan lain sebagainya totalnya 8 Mega. kalau pengen update salah satu tapi kalian pengen update-upgrade semua ya sudah pt-upgrade itu Nanti butuh 500 Mega gas jadi ya gini proses proses downloadnya gini ini bisa ditinggal secara di pakai command line jadi ketahuan tuh downloadnya kemana aja nah ini kan semua aplikasi di eh, yang ini masih di download dari server ini arsip Ubuntu ya ini arsip Ubuntu nah nanti ini bisa ditambahin kayak misalnya Chrome nah nanti downloadnya ya ke ya ke Chrome ke Google ntar aja nih kalau udah beres Speednya lambat sekali. Hmm. yaitu enaknya di Linux selalu ada konfirmasi mau pakai berapa. Ya gak semuanya. Kalau tapi kalau di ini pasti ada konfirmasi kalau di sistemnya. Dan mau update juga gak gak otomatis juga. Tapi kalau di otomatis ya bisa. Pengen segera update kalau ada update itu bisa seingatku dimana ya prefer mungkin ya ini keren software source kan oke okay, butuh password ini berarti akses root perlu akses root jadi butuh password enggak masalah langsung update ya waduh oh enggak enggak oke okay, ini ada software source oh ini tadi untuk setting repository Oke ini default default aja ya update nah ini tahuan. cek for update gak usah lah <gif> di update manual aja ini install okay. ini bisa diatur normal release atau LTS only kalau saya sih LTS only. saya enggak mau upgrade kalau enggak LTS. Tuh di aplikasi nanti banyak bug ya, kacau nanti. Nunggu LTS aja biasanya. Tapi kalau pengen eksperimen ya enggak masalah. kalau buat kerjanya ya, LTS. Kalau udah ada bug ya enggak bisa downgrade soalnya. Bisa upgrade, bisa ke atas, enggak bisa ke bawah. <tuh> kalau mau ke bawah ya, enggak ulang dari versi 2010, balik 2004. install ulang aja. Ya. Ada otentikasi. Ya nanti masih butuh inilah. Jadi ini nanti kan bisa ditambah tuh source-nya dari mana dan ketika ditambah source harus ada autentikasinya itu kayaknya lah. Nanti bakalan ada tenang aja, bakalan dikasih dari penyedia aplikasinya. Kayaknya itu di lindung itu itu aja juga itu aja banyak sebenarnya <laughs> ya, yang untuk software manajernya itu aja download from main server ini bisa diubah kalau pengen di Indonesia juga banyak ini uh mana jadi ini download dari server mana download aplikasinya ini di Indonesia ada ini keren kan di UI jadi UI punya repo Ubuntu ubaya Unet Welcome University Papua itu keren Papua punya Linux repository loh ini Jakarta enggak ada tuh SPI UI cik, cik. kayaknya di Papua ya uh, diajarin open source semua nih hein? ini dari sediaan repotnya Linux keren sih 1080 bisnet oh bisnet bisnet ada Kalau main server mana ya enggak tahulah. Tapi ini udah kenceng kok. Jadi yes oke okay lah. Gak pengen select server waduh ini kuota habis. Ini ya pakai kuotanya. oke okay. jadi kalau bisa jadi kegagalan ya agak masalah ya yang lama itu enggak nih cancel dulu ya cara cancelnya tekan Ctrl C nah gitu jadi tenang aja kalau misalnya ada gagal yang udah sukses enggak ngulang dari awal tenang aja. jadi lanjutin ke yang belum belum aja oke okay. Oke, ini informasi baterai ternyata. Ya, ini tadi kok lingkaran, saya kira RAM, ternyata baterai. <gat sesuai> biasanya ya ya gambar baterai biasanya. Sekarang lingkaran. Ini ada informasi header rate skip. Oke. Teknologi unknown, nggak bisa baca. bih <tid> temperaturnya andal juga. Tidak masalah energi now ini energi full. Oh, Oke. Okay. energi key fullnya 50 buat hour ya. Ini okay. stepper ya yeah, itu, enggak penting. Ini removeable mati ya. Oh, kalau mungkin ini kalau dicek flash ya. Wih, ya. ini mungkin kalian belum tahu ya. kalau di linux itu harus di itu misalnya nancapin plastik atau apa mau dicabut harus penting banget dicek kalau tidak bakar korup bakal korup ya? parah tuh jadi nggak kayak di Windows asal cabut aman pokok kalau di Windows kan asal cabut pokok nggak ada kalo aman tapi kalau jinno nggak bisa harus wajib banget dicek cek kalau nggak pingin kau isinya ada ya, jalan internet oke, coba lagi sudah abt upgrade oke okay. nah ini tadi kan 449 nih Nah sekarang 342 42 Mega jadi ngelanjutin yang tadi nah tuh ngelanjutin snap di <guluh> apalah itu ya pokoknya ini di update aja semua buat biar lancar ini dan untuk office ya udah disediakan di, di office Oke okay. sama salah Jadi di video ini install induk bersusfit <laughs> Wah panjang man juga masalah Kalau di putus-putus ya juga enggak enak <laughs> install, install Linux sendiri software wear sendiri Oh iya ini bakalan ini udah selesai di downloadnya Jadi internet bisa di-off-kan kalau pengen ini tinggal unpack. Kan unpack, unpack. ini kerennya loh uh, mana tadi nah coba ke atas ya nih Oh ini enggak kelihatan sih kalau cuma update nanti kalau install aplikasi baru kelihatan tuh nanti turut berapa yang ke install berapa kelihatan bisa empat kali lipat <laughs> itu tahu ini pakai teknologi kompresi apa jadinya nah, teknologi kompresi gimana <tuh> jadinya edit ya kompresinya pakai depth tapi nggak tahu tuh gimana ceritanya bisa empat kali lipat kadang empat kali lipat tapi enggak mesti oke okay, dan kayaknya ini bakalan lama sekali jadi iya nanti akhir sampai sini dulu untuk install Linux sama upgrade softwarenya Oke okay. intinya ini nanti setelah selesai ya udah ke close sendiri gitu Oke okay, sekian dulu video dari saya Terima kasih udah nonton